Nice Lagi dong Lagi dong Nah Enak kok kayak gitu guys ya 10.000 di atas dikaliin berapa nih 19 lumayan 200.000 lagi dong Nah 200.000 Video ini dari awal sampai akhir Nah connect lagi lo terakhir Oke okay, ungu Fix WD kita guys ya WD WD, WD. Mantap guys ya WD kita nih modal 200.000 jadi berapa nih Buh Oke, fix jadi ya, 800.000 ya sama selalu kita. Terima kasih ya untuk semua bosku yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian dipermudah juga ya mencari profit dengan menggunakan pola dari saya ini, Bosku. Dan kita bakalan jumpa. Halo guys, jumpa lagi seperti biasa masih bersama saya dan lagi dan lagi nih guys ya. Dan di hari ini bakalan seperti biasa ya. Aku bakalan ngasih kalian pola ticker baru untuk bermain di Sweet Bonanza Ori guys ya. Di sini aku bawa modal ya lumayan 200.000 eh 201.000 ya. Dan seperti biasa pemanasan dulu ya awal-awal ya. Di sini di BD dengan 400 perak. Aku bakalan spin manja dulu di 5 kali putar ya. 5 kali putaran guys ya. 5 kali putaran autos uh, auto klik auto, normal. Nah, di sini langsung aku quick spin guys ya. Quick spin 10. Quick spin 10 di bettingan 3000, double bet aktif, SS matiin guys ya. 5, 10 nih Oke kita pemanasan dulu di 10 putaran Kita cek-cek ombak dulu sini apakah mateng Buah-buahannya apakah kagak ya eh, guys ya Oke anggur mateng semongko mateng mm -mm, Jelly biru juga mateng apel mateng juga dong best. Mateng guys ya Mateng nih kayak ini Lumayan sampai tujuh ribu Nambah lagi mm, Skater 3 tapi gak mau nambah satu lagi ya Oke ini kayaknya buah-buahannya pecah di luar juga lumayan bagus Nah tiga skater Nah dapat langsung ya guys ya dikasih langsung disini free spin gratisan ya e, di putaran 10 quick spin ya dapat yuk B3000 nih lumayan nih kalau connect nih Aydah, biasaan, dah biasa anda. nah tambahan extra time juga lumayan sih masih bisa nambah lagi sini oke kali 6nya nggak mau bazir 10.000 tambah extra time <coughs> yuk lagi yuk Aduh eh dong jangan sampai kosong dong tambahan spinnya tadi tuh buh kali 25 nya lewat bangke bangke kali 3 gilang kali tiga konek 6 mantap buh kamu pecah lagi 663 jadi itu kali 2, 15 136.000 lumayan lumayan main di ke sini dikasih Superby langsung ya lumayan sih Superby nya aktif nah 15 lagi konek lukan akhirnya kan alas biji doang 600 perak dikali kepala kali-kalinya gede loh 29 lo walah Oke, okay, pisang-pisang connect lagi. Manggis, anggur kali 10 connect ke biru. Oh, oke, okay, cakep 8.000 di atas. Nah, enak oke okay, gini guys ya. Cakep sih. 5 eh 10 dan 5 ya. Nice, super B. 138.000, 2 kali super B ya dalam satu scatter, 2 kali super B, sensasionalnya mana, -mana. mana? nih sensanya sensasinya? Crot. Walah gak connect. Connect dong pastaga astaga. Connect. Ya ampun gak connect, tapi enggak apa-apa lah ya. Dapat gratisan 320.000 lumayan, Cok. Nambah-nambah profit ya. Di sini langsung saldonya tinggal tinggal 500 ya. Jadi 520-an sini mantap banget deh. Nah, di sini kelar quick spin 10. Aku tambahin di sini ya, masih di quick tapi centang SS-nya kita hidupin, tarik lagi 20 putaran ya. 5, 10, dan 20 ya. <tuh> di sini udah profit dah udah naik dari saldo awal ya oh, udah 201 udah cuman 300 000, ya nih ya enak banget nih guys ya udah mantep banget uh nguap <coughs> dan seperti biasa guys ya di sini yang baru hadir ini baru join atau baru nongol di channel kita ini yuk dibantu lagi yuk dengan cara like comment share dan subscribe subscribe ya jangan lupa subscribe, nyalakan juga notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan karena di sini aku bakalan bagi-bagi trik pola terbaru setiap harinya ya guys ya sini kelar 20 bakalan aku tambahin langsung ya tapi di turbo spin ya kita pindahin turbo spin jadi 50 putaran bednya sama bednya sama bed sama guys ya bed sama segitu disini hmm. langsung tarik agak lumayan panjang dari 5, 10, 20 langsung ke 50 loncat guys ya 50 putaran <tuh> <tuh> masih nggak connect oke okay. Seumpama ada kali-kali yang di luar enak banget nih Bonalesius. pencahnya lumayan cok lebih dari 2-3 gitu nah aduh skaternya oke okay, saldo was aman. oke okay. skater 2 skater 2 lagi Hmm. Buh. 476 di sini disapu tinggal 30-an lagi ya, tinggal 30-an lagi di sini. Eh, dong tambahin dong. <coughs> Oke, okay, masih lanjut. Di sini tinggal 30-an lagi. Yuk, bisa yuk. Yalah, lollipop. Wah. Satu lagi. Satu lagi masuk. Iya. Masuk satu lagi Ya ampun Satu lagi coy Ya ampun Gak mau dikasihnya coy Padahal udah Pecahnya gue Lumayan berapa kali tuh di dia Masih juga gak mau ngasih guys ya Hmm Oke tinggal 17 putaran lagi di sini ya Tinggal 17 putaran lagi Saldo tinggal 446 Udah gocap lebih dimakannya guys ya Udah gocap lebih dimakannya ya masih juga belum mau dikeluarinya sama free spin. Kasihnya 4 biji ya, Candy gratisannya ya. 10 putaran lagi. Ayo dong. Waduh. Nah. Pecah terus aja di luar. Pecah terus. <tuh> Oke. Okay, di sini masih aman. 437 masih cuan sih. Cuma tipis banget, cok. Nah. Satu terlalu. Astaga. Kakak juga mau dikasih, spam terus, sekitar 3 sekitar 3 mulu ya. Di langsung nggak mau gitu kayak. Oke, okay, sekitar 3 kali kan. Scatter 3 lagi kan. Scatter 3 mulu, cowok. Nah, di sini kelar dari turbo spin. Di sini aku pakai cetang quick, di sini bakal aku turunkan bednya ke 1.200. Di sini aku gaskan dia langsung naikkan aja lah ya ke 2.400. Jadi aku buy di sini guys, aku buy 240.000 nih. Hasil kemenangan kita tadi ya. Hasil dari kemenangan kita lagi. Kita adu lagi di sini Semoga hasilnya bagus Nah, connect Anggur jelas 1268 Mantap Jadi birunya kurang satu tube 2 eh, ya Nah, lumayan mega-mega lodon ya Mega-mega Lodonya keluar di sini Cakep sih Nice Lagi dong Lagi dong Nah, enak kok kayak gini gitu, guys ya 10 ribu di atas Dikaliin berapa nih 19 lumayan. 200.000 lagi dong. Nah, 200.000 saya empak 297.000 mantap. Cakep 5. Oke, okay, anggur pisang, jeli biru jelas pecah, pandan. Mana bomotom gede yang enggak mau keluar guys ya? 538 lumayan 50.000 gocap guys, ya? Nah, jadi pola itu gampang guys, ya? 5, 10, 20, 50 terus di by spin ya. Buy spin. Duh, mantap banget. Alah sekali pecah doang PA lah. Sekali pecah doang padahal udah begitu turunnya. 364. Nah, tinggal dua putaran lagi Sabil ayo. Kasih connect lah. Nah. Kasih connect lah. Oke, cakep apel. Nah, anggur. Alah, lumayan-lumayan. 6000 5 67000 cakep sih. Eh, di sini, terima kasih banyak, guys. Ya, yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, connect lagi loot terakhir. Oke, okay, ungu fix WD kita, guys. Ya, WD, WD, WD mantap, guys. Ya, WD kita nih. Mau 200 ribu, jadi berapa nih, Buh Oke fix jadi ya, 800.000 800 ribu ya sama saldo kita Terima kasih ya untuk kasih semua bosku yang udah nonton dari awal sampai akhir Semoga kalian dipermudah juga ya mencari profit dengan menggunakan pola dari saya ini bosku Dan kita bakalan jumpa lagi di next video, next konten guys ya Dengan pola terbaru dari saya juga Seperti biasa, salam sejahtera sonal dan bye bye Thank you guys ya